Mas Jampai hmm. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Jampai Alhamdulillah baik. Mas Jampai ini Yang punya single Sempat meledak hmm. Sempat booming di lagu apa Kemarin Keangkuhan, Keangkuhan. Karya Karya cipta sidur. Pola sidur sempat meledak ya Kalau nggak yeah. salah tuh dulu uh, Lagu itu pernah dibawakan oleh Oh Marisa ah, juga, ya. juga ya, meledak juga ya? Iya, meledak Pertama aku bawa karena satu produser uh -huh. Kebetulan itu baru dia di... Namanya dulu... Hmm, sani Musik. Hmm, musik. Sani Music ya, Pertama aku bawa, bawa lagu ke itu baru bawa uh -huh. Tapi beda versi, kalau aku dan Lut original kalau bawa ada ke Jaipong uh, Goplo Jaipong Goplo Tapi Goplo Jakarta Udah berapa single yang sudah dikeluarkan oleh Mas Jampai Dan uh, yang terakhir itu apa? Banyak, satu uh, Kebelakangan ini lu banyak lagu ciptaan aku lagu sendiri Lagu sendiri uh, Terus yang terakhir ini lagunya Mas Prima Selamat Datang Harapan Yang terakhir itu kapan? Maksudnya udah Uh, 2021 tahun kemarin ya kira-kira yeah. ada lagi tidak rilis yang akan di single eh, yang yeah. rilis yang akan datang uh, sudah sudah dua lagu ini yang satu masuk di bank channel kebetulan ada uh, wadah baru mm. namanya Bang channel sudah masuk di situ insya Allah uh, bisa aku bawain sendiri nanti karya cipta karya cipta jampa ya. oh karya cipta jampa itu bertajuk apa dan temanya apa temanya ini kisah nyata aku juga ponakan dan teman naponakan aku itu jadi kisah seorang kaya uh, kaya lah ya, si jet Set. dia uh, orang tuanya sibuk kurang perhatian dari orang tua akhirnya anak lari ke tongkrongan hal-hal negatif hmm, ya tidak, ke narkoba itu. Okay. Akhirnya aku ada ide Untuk bikin lagu Nah timbullah Dengan judul Anak Tongkrongan okay. Yang siap rilis di Bang Channel Bang Jampai, ini kalau aku dengar Lagu-lagu Bang Jampai, suara Bang Jampai Itu mirip sekali dengan uh, Salah satu penyanyi senior kita adalah uh. Uh, Ayah Mansur S ya, Alhamdulillah Apakah, aku, uh, aku uh, Bersyukur Kenapa? Ini anugerah Allah uh -huh. Aku tidak Uh, apa ya ya aku terima kasih ya Allah aku diberikan lagu ya bagus suara bagus Alhamdulillah Kau menurut orang bagus begitu aku syukuri dan ya kata orang ya Bang aji juga mengatakan seperti itu Mungkin tapi beban gak sih maksudnya huh? uh, istilahnya gini kok kamu mirip ini mau gak sih dimirip-miripin sama orang meskipun orang tersebut adalah penyanyi senior gitu oh. Kalau Tidak menjadi aku, diri sendiri gitu maksudnya Aku gimana? enggak, aku enggak menyebar Karena memang itu aku Dari kecil juga pertama ngefans sama dia Sampai aku bercita-cita Ingin uh, Ketemu dengan beliau Sampai aku sekolah di rumah beliau Selama dua tahun oh, gitu. Jadi jadi memang ngefans ya memang ngefans. Oh, iya. Alhamdulillah. Bicara tentang penyanyi idola Penyanyi idola Bang Jampai yang istilahnya senior bang Jampa itu siapa aja sih selain ayah mansur? ya terutama sih bang aji roma sudah Mujer, pasti itu. jelas ya sudah pasti oke okay. nah kalau menurut bang Jampa sendiri bang Jampe punya nggak sih idola hmm. penyanyi baru hmm. untuk sekarang kalau boleh tahu siapa oh kalau yang baru-baru berarti okay. akademi dong ya hmm. nah, jebolan akademi lagi. Di antaranya? diantaranya diantaranya ya belum ada akademi itu yang punya vokal kayak Lesti. Jadi, aku Bang Jamal, vokal dia. Memang... Ngefans sama Lesti gitu. Ya betul. Nah, dan mm -hmm. aku enggak heran lagi karena dia itu kan... Uh, apa warna vokalnya ya? Warna vokalnya di samping itu dia sinden. Powernya ya, nah, disitu situ Kalau sinden sudah enggak diadakan lagi jadi memang Lesti Kejora memang ya, bisa jadi betul. panutan memang juga patut, ya patut kalau dia juara Jadi patut ya, nah ngomong-ngomong Lesti Kejora ya. sudah dengar tidak dengan pemberitaan yang sekarang ini terjadi <laughs> uh, ngikutin juga bagaimana menurut pendapat Bang Jampai sendiri tentang ya, peristiwa ini kalau menurut aku ya, aku yang sudah berkeluarga tentu aku bisa merasakan sangat disayangkan ya untuk suaminya Sampai sekeras itu KDRT kan Nah, kalau memang dia yang salah dia laki-lakinya Semestinya diakuiin saja gitu Bersalah aku, ya aku yang salah Kalau memang dia sudah ada kecocokan Alangkah baiknya udah, transparan aja bilang Udah, kita udah ada kecocokan ya, Kalau kita berpisah, ya kita berpisah baik-baik Tidak perlu Jadi, ada kekerasan Nggak perlu karena apa ingat dia punya ibu harus ingat ke ibunya bagaimana seorang ibu gitu. dia kan calon ibu dari anak beliau kan gitu betul gitu. kemudian ada tidak doa untuk beliau untuk Lesti untuk Bilar bagaimana ada tidak doa untuk mereka kalau, dan harapannya apa kalau menurut aku harapannya kalau misalnya akan kembali rujuk sangat, sangat kecil lebih baik bagusnya memang harus berpisah Walaupun itu Dilarang sama Allah Tapi gak akan bagus ke belakangnya Lebih baik ya Pisah secara baik-baik gitulah, Gak ada harus, harus ada kekerasan Seperti itu Karena pasti dia kan punya saudara Punya adik Kalau nanti suatu saat adiknya dibikin seperti itu Sama suaminya Sakit gak hatinya Jangan pernah menyakitin wanita itu Oke, okay. baik, Bang. Jampai, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.